besar sekali saya untuk menjadi youtuber dan utamanya di karya saya ini harus ada dapat penghasilan ya saya mohon bantuannya dari teman-teman supaya channel saya ini bergi, bisa terus berkembang oke okay? jangan lupa di komen jangan lupa di like jangan jangan lupa di share dan juga di di, di, di subscribe ya Kata-kata terakhir Salam Damai toleransi NKRI hidup matiku Garuda selalu di dadaku Saya Bagus Krisnya ngeceplak William Christian bagus sama -sama, Ucapkan Amin God bless you